Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar Tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Pada kesempatan kali ini Pastinya persahabat ya kita semua langsung disuguhkan vitamin bahagia Akhirnya muncul juga persahabat ya idola kesayangan kita Ini lagi bareng Kak Sandy persahabat ya di acaranya Mama Gigi atau Nagita Slavina Wow, Masya Allah banget ya Tentu hari ini Bunda Wazi Kejora ada di acaranya Mama Gigi Maman ini pun di kembali oleh Aga Leslar Underskorsik Ada kalimat Ganson yang dituliskan Kesayangan Tuh, kesayangan kita semua ya Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat Pastinya ada unggah spesial juga yang kita dapatkan Dari teman kerabat Bunda Lesti Salah satunya dari Kak Siren Sungkar Yang mengunggah sebuah postingan foto Momen kebersamaan Persahabat ya Dengan Bunda Lesti Kejora Persahabat kita lihat Masya Allah Kebersamaan ini membuat kita bahagia Persahabat ya Bunda Lesti Alhamdulillah Dikelilingi oleh orang-orang baik Dan orang-orang hebat Dan kita lihat juga persahabat Kak Siren Sungkar sebuah kalimat Acara Mama Gigi Nagita Slavina Masya Allah banget ya, ini keren banget Ini acara-acara Sultan Dan kita lihat juga di kolom komentar Bunda Lesti Tentunya juga memberikan komentar love hitam tuh, Masya Allah Nah kita lihat juga Ada komentar lain diberikan dari akun Janeng Tia mengatakan Aduh ada kesayangan aku kejora, aduh masya Allah banget ya Ternyata banyak sekali yang sayang kepada Bunda Lesti, mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu baik, yang selalu tulus, mencintai idola kita. Tentu bersahabat Bunda Lesti Kejora, ini selalu ditemani oleh kesayangan juga Baby L, aduh Masya Allah banget ya Gergetan, gemes banget Baby L ini lagi ngantuk Persahabat ya, tuh Masya Allah <gir grooming> Ini sih luar biasa Kesayangan kita, penyemangat kita Semuanya mudah-mudahan selalu Sehat untuk Baby L Selalu tentunya menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin Ya Rabbal Alamin dan kegabar berikutnya juga persahabat kita mampir ke unggahan dari akun Instagram Leslor Entertainment. Kita lihat 21 menit yang lalu nih persahabat yang mengunggah sebuah postingan Gunda Lesti dan Papa Bilar yang bersejarah tuh kalimatnya. Kita simak juga di kalimat Kensen yang dituliskan. Coba giliran kalian yang cerita di mana sih tempat bersejarah kamu dan pasangan kita lihat nel oh sahabat ya tanggapan dari para sahabat Leslar dari akun Markona kiut mengatakan Kebun Raya Bogor habis pulang dari situ putus min thanks katanya tuh aduh ini cute banget ya <laughs> Ada juga komentar lain dari akun Teddy Ilal Kejora Pasangannya masih nyantol di masa depan Mudah-mudahan persahabat ya Bisa menemukan pasangan sejati nih Kita tentunya bahagia sekali karena banyak sekali respon Support yang sangat luar biasa dari para sahabat Leslar Untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Salpok dengan kalimat komentar dari pengais bungsu Gua cuma jadi nggak ada sejarah apa apa katanya tuh, masya Allah banget ya. <gifat> Ini si cute-cute banget tanggapan-tanggapan tanggapan komentarnya. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan IG-nya Papa Bilar. Satu jam yang lalu Papa Bilar mengunggah sebuah postingan vlog baby guzel dan baby Al kemarin. Dan kita salvo pasnya dengan kalimat yang diposting Papa Bilar mengatakan. Oh jadi abang udah ada yang mau digebet kenalin ke papa lana bawa ke rumah katanya tuh ada <laughs> ini juga cute banget ya kelakuan gasrek dari seorang Rizky Bilar. kita bangga kita pasti selalu bahagia sekali mengidolakan bunda Lesti dan papa Bilar kita masih menunggu kejutan lain persahabatan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tune.